Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian TV yang akan terus mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia dan terbaru Seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik di siang ini para sahabat. Kabar pertama kita lihat ada kabar yang membanggakan sekali dari fanbase Leslar yakni L2 Widow kembali para sahabat ya ini membagikan hampers lebaran untuk dua fa ini. Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan bersahabat ya Kita salut, kita bangga, masya Allah Mudah-mudahan tetap istiqomah Untuk selalu menebar kebaikan Kita simak juga bersahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh l2w.id Selamat pagi, kemarin kami membagikan hampers lebaran kepada orang-orang yang membutuhkan Terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi bersama kami Semoga menjadi pahala bagi kita semua, amin Masya Allah banget, ya bangga sekali Dan bahagia sekali persahabat, kita semua bag menjadi bagian dari Lesla Lovas Masya Allah, pokoknya kita semakin bangga, semakin bahagia kepada Lesti dan Bilar Berikutnya juga bersahabat kita simak nih ada vitamin bahagia yang diunggah oleh Kak Alian Siapa yang kangen sama Abang Fatih? Aduh Masya Allah banget ya, kita juga pasnya rindu sekali Karena beberapa hari ini BBL tidak muncul, Masya Allah banget ya Sekali muncul kita dikasih tentunya spesial nih oleh Kak Alian Dan ada sebuah kalimat, Alhamdulillah libur Wow persahabat ya tim Hari ini sudah mulai libur, masya Allah doakan selain terbaik, semoga semuanya diberikan kesehatan dan semoga selalu memberikan karya-karya terbaik dan tasnya kejutan bahagia untuk kita semua. Kita lihat juga nih persahabat. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti underscore lovers. Ada sebuah kalimat yang dituliskan, masya Allah kangen embu, katanya tuh banyak sekali warga kunoha yang kangen dengan Abang Fatih semoga kita mendapatkan judukan vitamin terbarunya persahabat ya dari idola kita selanjutnya kita simak juga di unggahan nya Pak Ferry ini persahabat ya yang mengunggah video hampers dari Lesti dan Bilar ada sebuah kalimat ucapan terima kasih dari Pak Ferry Fernandes Thank you anak-anak baik, lesti kejora, rizki bilar, maaf lahir batin. Aduh, masya Allah banget ya anak-anak baik tuh. Kalimatnya memang terbukti banget ya lesti dan bilar ini adalah orang baik. Mudah-mudahan kebaikan mereka persahabat ya selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Amin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan igsnya. Om Kevin Firmasya yang mengunggah postingan foto Ayah Kejora dan ada bayi kecil yang menggemaskan bersama ya. dia kita juga salvo dengan kalimat caption yang diposting. Ya Allah, sehatkan terus Ayah Kejora sekeluarga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mama Kejora, karena itu Minda Dinda juga masya Allah banget ya. Ini doa baik dari Om Kevin, mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan terkabul. Semoga keluarga Leslar selalu diberikan kesehatan, amin Dan berikutnya juga persahabat dari info pentingnya untuk warga Konoha Karena Bunyalesi Kejara ini masuk nominasi Perempuan-perempuan berhijab yang pernah main sinetron Wow, di Sinpop persahabat ya Untuk kalian warga Konoha silahkan mampir di akun Instagram Sinpop underscore Alhamdulillah Bunda Lesti kejora masuk nominasi Persahabat ya Saingannya ada Cut Mayriska, Ada Aryani Fitriana Dan ada Iris Bella tuh Saingan Bunda Lesti nih persahabat ya Yuk sama-sama Buktikan kekompakan warga Konohan Mudah-mudahan Bunda Lesti Mendapatkan predikat sebagai perempuan Berhijab Persahabat yang pernah main sinetron Masya Allah banget ya Kita simak nih Untuk info dari Sinpop ID Waktu ya voting dimulai, yuk vote Lesti Kejora untuk jadi pemenang nominasi perempuan-perempuan berhijab yang pernah main sinetron dengan cara like postingan ini. Untuk persahabat ya, mudah banget kan untuk mendukungnya. Tinggal like aja di postingan foto bunda Lesti Kejora di akun Instagram sinpop__id. Semoga persahabatnya dukungan semakin banyak, semakin tentunya... Kompak juga untuk warga kono halles lovers mendukung yang terbaik nih buat les di maupun rizky bila kita masih menunggu kabar baik dan cerukan vitamin terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya.